Ya. Ya. Pak, Pak Jordan, Jordan mengarahkan saya ke sejarah orang-orang Yahudi Anda bercerita tentang mereka dicampakkan ke babet. Nah itu dia saya mengingatkan Anda kembali Bang Wahimah ada Bahkan orang Yahudi itu itu semua dibakar Nah itu kenapa Satu saya mempertanyakan Nah itu kenapa saya mempertanyakan Bagaimana taurat-taurat yang sudah dibakar Lalu dibukan atau lagi dituliskan lagi oleh orang-orang Itu bagaimana caranya Bagaimana kami umat Islam ini bisa kalian yakinkan Bahwa kitab yang kalian pegang saat ini Itu benar-benar seperti yang dua ribuan, apa 1.500 apa berapa tahun yang lalu karena selesainya kita saat terjemahan Septuaginta itu menurut yang saya baca pun itu berjarak tahunan gitu loh, tidak bukan dalam waktu, mohon maaf ya 1.500, tunggu aku... tuh, tunggu tuh, tuh, tuh, tuh bu. Hmm. 1.500 dari mana ke Septuaginta atau Septuaginta, Septuaginta itu, yang 1.500 Septuaginta. itu Begit, sedikit bisa Halo. ya bentar, bentar oke oke Pak Yusuf Pak Yusuf mau masuk di bagian apa ini biar kita tidak ya, melebar, kita tetap di kan kode Ya. ya saya masih ya. di sekitar situ begini, tunggu izin Pak Jordan ya, dulu ya. Pak Yusuf nggak enak gitu. ya, ya ya bang bang Jordannya begini mencermati apa yang dikatakan tentang septuaginta septuaginta sebenarnya seperti ini ya apa yang diinformasikan itu terlalu minim sedikit oleh karena itu direkonstruksikan bagaimana penceritaan ini bisa dapat dimengerti oleh karena itu macam istilahnya bukti valid yang ada itu semua Maksudnya tentang di mana, dikanonkan oleh siapa. Ini kan belum ada. Hanya dalam pembelajaran itu kita mengenal. Ada yang dikatakan diterjemahkan itu oleh 70 itu. Diterjemahkan ke mana ya? Ke bahasa Yunani. Bukan berarti bahwa danaan kata penerjemahan itu ya Bang Jordan mengatakan ini harusnya dari buku. Karena penerjemahan. Itu satu. Kedua, kalau berbicara tentang yang ada di dalam apa ya kisah itu apa nama yang diceritakan bahwa, Ya jangan dikaitkan dulu dengan Kristen-Kristen. Jadi jangan mengatakan bahwa apa yang menjadi itulah bagi Yahudi itu menjadi sesuatu yang dikembangkan di Kristen. Jangan gitu. Oleh seolah-olah mendiskreditkan kekristenan. Ini tidak benar sama sekali. Itu satu dua eh, dua ketiga, ketika mencermati tentang kanonisasi. Sekarang begini, ketika Yahudi sudah membuat pengkanonan. Ke itu sulit sudah mengerti loh bahasa Pak Yusuf didik di, di, di agak diminimalisir uh, biar tidak ya. membazir kata-kata ya, kan tetapi alangka indahnya ketiga. itu jangan ini. Langsung saja, Pak. Oke. Itu, yang ketiga bahwa pengkanonan dari Yahudi dengan Kristen ini sudah berbeda karena sudah memang berbeda dua ini. Jadi yang ada di Yahudi diikuti Kristen tidak sejarahnya itu panjang menguak pengkanonan pun tidak karena ketika sudah terpisah dari Yahudi tahun 70-90 eh, sudah terpisah secara resmi itu pengkanonannya berarti bahwa kita harus mengikuti Yahudi tidak ini beragama yang berkembang secara apa adanya ya ada pengkanonan buat apakah harus sama atau tidak ini kan kita lihat perkembangannya menilai perkembangan ini harus dengan sikap yang objektif tentang apa itu ya, itu ya yang saya katakan Bisa oke dipanggil. saya punya anu uh, apa namanya tuh website dari bu Rita Wahyu ya karena saya lebih kenapa ya. Bu Ritawahyu, maaf ya, karena Bu Ritawahyu agak detail. Ya. Dia juga, uh, apa, saya anggap agak, agak inilah sedikit, ya, agak ada ilmunya sedikit. Eh, bukan, bukan. Ya, saya tidak mengecilkan Bu Ritawahyu. Walaupun kami beda iman, tapi saya banyak belajar dari Bu Ritawahyu, ya. Walaupun nanti Bu Ritawahyu akan dibantah oleh tertunggal. Nah, di sini saya membuka kalau uh, juga linknya di sarapan pagi beli ini tentang Sabtu Ginta atau sejarah Sabtu Ginta. Bahkan di sini Bu Ritawahyu menuliskan, bentar ya, uh, ada beberapa sebentar. Nih, nih saya tuliskan dulu nih. Naskah Sabta Ginta diperkirakan diterjemahkan, ingat ya ini baru diperkirakan juga ya. Diperkirakan diterjemahkan mulai hmm. abad ke-3 hmm. Angka 70 merujuk kepada kejadian 10 bahwa bangsa-bangsa di dunia. Ini diturunkan dari ketiga putra Nuh bla, bla bla bla. Dalam pandangan bangsa Yahudi adalah lambang dari dunia yang global. Sabta Ginta ini menggunakan pandangan Yahudi. Nah, penerjemahan Tanak Ibrani ke dalam bahasa Yunani yang kala itu menjadi bahasa internasional atau lingua franca itu uh, ini pandangan Kristen lagi bahwa itu buktinya bahwa Tuhan memberikan taurah kepada orang seluruh selain Yahudi gitu ya ini menurut Budi Tawahyu. Nah terus Sabtu Ajiinta atau dikenal dengan angka Romawi yang bernilai 70 sama halnya dengan perjanjian lama yang juga dikenal dengan nama Tanah, singkatan dari Torah, Nevim dan Ketuvim. Maka ada pula yang namanya Ajiinta Jinta X, uh, Sabtu Ajiinta atau LXX70 adalah terjemahan tertua. Ingat ya ini terjemahan ya Pak. Terjemahan tertua dan terjemahan tertua dan terpenting ya yang diwariskan dalam surah Aris Aristeas di dalam catatan itu disebutkan bahwa 72 orang Yahudi menyelesaikan terjemahan 72 hari ya ini catatan dari Aristeas ya catatan gitu ya Sabtua cinta dibuat di Alexandria untuk memenuhi kebutuhan orang Yahudi diaspora yang berbicara bahwa Semula diterjemahkan pentatoh atau pertengahan abad ketiga sebelum Masehi, kemudian secara lambat laun diterjemahkan pula kitab-kitab Perjanjian Lama lainnya sampai menjelang tahun 100 Nah, terjemahan Sabtu Aginta segera digunakan menjadi Alkitab resmi dalam Yuda Helenis, Helenis di dalam Sinagog, Sinagog ya, para penulis banyak mengutip Perjanjian Lama dari naskah terjemahan itu. Nah, ini. Ini sebuah fakta yang harus diterima teman-teman oh. Kristen bahwasanya penulis PB itu menguakan ketika mencocok-cocokkan nubuatan Yesus okay. apapun yang ditulis di dalam Kitab PB itu bukan mengutip kepada kalau kan Kitab aslinya orang-orang Yahudi itu pasti berbahasa Ibrani mustahil berbahasa Yunani okay. jadi men mengutip terjemahan gitu okay, ya okay. mengutip terjemahan penulis Kitab PB. Okay. Orang Yahudi meragukan kesetiaan penterjemah naskah Ibrani oleh kelompok Sabtua Misalnya Yesaya 7.14 dan Masmur 95. Kecuali itu isi daripada Sabtua tidak cocok dengan kanon seperti yang ditetapkan oleh Yahudi. gitu loh. Jadi ada hal yang menarik yang perlu dibahas. Orang Yahudi yang terhadap Sabtua tetap tanah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Yang itu adalah bahasanya orang Romawi menjadi lingua franca pada waktu itu. Sebesarnya ada ketidakcocokan dengan orang Yahudi, gitu loh Pak. Begini. Itu adalah sebuah problem juga yang harus dipecahkan oleh teman-teman uh, Kristen. Poin-poin gini, Bu. Jadi, Bu, Ibu mengatakan ketidakcocokan. Oh, bukan itu... saya. bukan saya. Ini Bu Rita Wahyu ya, Pak. Mohon maaf, Nih, saya bisa share screen. Ini saya share screen. Tunggu, saya share screen ya. Mohon maaf, saya... saya Hi, Pak, mohon maaf. Saya tidak mau menyatakan sesuatu dari diri saya sendiri. Melainkan apa yang dikatakan dia yang mengutus aku. Yaitu Bapak yang dikurga, Pak. Tunggu. Okay. Oke itu Bang Jordan saya dulu sedikit boleh, boleh ya boleh-boleh silahkan ya. Eh, anu begini ya? screen screen Mbak Rifa begini ketika nah ini dia cerita nah, ini. nih nah. Ya. ya nah ini baca silakan. Ya, Di dalam perdebatannya dengan orang-orang Kristen orang Yahudi meragukan kesetiaan penterjemahan naskah Ibrahim Sabtu cinta misalnya saya tujuh empat belas hmm. makhluk sembilan puluh nah Terus ada lagi ya di sini nih. Nah ini Pak. Oke. Oke okay. hmm. okay, begini. Menyikapi itu kan begini. Cerita Wahyu saya kata, Sebagian besar yang diinformasikan itu sebagian besar bukan berarti semuanya benar ya. Itu diterima sama itu dengan penjelasan Kristen yang saya dengar dari bacaan Mbak Rifat tadi ya. Ada itu, itu garis besarnya bagaimana dikatakan beda sama. Tetapi ada hal-hal yang berbeda yang dilihat yang ditekankan. Ya, lihat coba dari apa-apa yang coba Rita Wahyu katakan bahwa penelitian tentang penterjemahan itu yaitu bahwa penulis perjanjian baru mengutip dari terjemahan ya memang karena di zaman Yesus itu terjemahan itu. Jadi orang mengutipnya karena itu bagaimana? Apakah bisa dapat dibuktikan bahwa di orang menggunakan semua kitab Ibrani? Tidak jadi, bagaimana? Apakah sudah berarti bahwa oh ini umat terjemahan itu cara melihat atau coba menilai keadaan yang ada? Ya, ini semua apa adanya. Apa yang coba disuarakan Rita Wahyu? Sudah sebagiannya saya lihat, ya benar, seperti informasi yang ada di dalam Kekristenan juga benar. Tetapi kalau kita mau cermati, ketika Yahudi sendiri merasa itu bukan Kristen yang menerjemahkan orang Yahudi sendiri. Dia meragukan Yerdera, ya, kan? Tapi itu masih dia.